Hai hai hai Harimau Jawa sudah dinyatakan punah sejak 40 tahun yang lalu Namun hingga saat ini masih banyak laporan yang mengklaim Melihat penunggu hutan Jawa ini dari berbagai lokasi Lalu pertanyaannya Apakah benar harimau Jawa sudah benar-benar punah? Pantera Tigris sondaika adalah subspesies harimau Yang hidup terbatas atau endemik di Pulau Jawa Harimau ini telah dinyatakan punah di sekitar tahun 1980-an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 Sementara yang betina berbobot lebih ringan antara 75-115 sampai kg. Panjang kepala dan tubuh pejantan sekitar 200-245 cm, sedangkan sang betina sedikit lebih kecil. Bentuk loreng dan moncongnya pun harimau jawa sangatlah berbeda. Pada warna lorengnya, harimau jawa tidak tegas dan moncongnya sangat berbeda dari harimau lain. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Harimau Jawa sendiri diketahui menghuni hutan-hutan dataran rendah, hutan belukar dan mungkin pula berkeliaran, hingga ke kebun-kebun warga di sekitar pedesaan. Karena pernah pada masanya, hewan ini dianggap sebagai hama sehingga banyak diburu atau diracun banyak orang. Wilayah jelajahnya pun tidak melebihi ketinggian 1.200 mdpl dan harimau jawa ini juga biasanya memangsa babi hutan, rusa jawa, banteng, dan kadang-kadang juga reptil bahkan burung air. Pada awal abad ke-19, harimau ini masih banyak berkeliaran di pulau jawa. Namun ketika memasuki tahun 1940-an, harimau jawa hanya ditemukan di hutan-hutan terpencil. Pada saat itu sempat ada usaha-usaha untuk menyelamatkan harimau ini dengan membuka beberapa taman nasional. Namun sayangnya ukuran taman ini terlalu kecil dan mangsa harimau terlalu sedikit. Pada tahun 1950-an, populasi harimau Jawa hanya tinggal 25 ekor. Kira-kira hanya ada sekitar 13 ekor yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon. Namun sayangnya 10 tahun kemudian angka ini kian menyusut. Pada tahun 1972 hanya ada sekitar 7 harimau yang tinggal di Taman Nasional Meru Betiri. Ada kemungkinan kepunahan ini terjadi di sekitar tahun 1950-an ketika diperkirakan hanya tinggal 25 ekor jenis harimau Jawa pada saat itu. Pada tahun 1979, ada tanda-tanda bahwa tinggal tiga ekor harimau saja yang hidup di Pulau Jawa. Namun laporan tersebut dibantah karena kemungkinan kecil binatang ini belum punah. Pada tahun 1990-an, ada beberapa laporan tentang keberadaan hewan ini, walaupun hal ini tidak bisa diverifikasi. Meskipun dengan banyaknya laporan penampakan harimau Jawa di hutan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada akhir tahun 1998, telah diadakan seminar nasional harimau Jawa di UCUGM yang berhasil menyepakati untuk dilakukan peninjauan kembali atas klaim punahnya satwa ini.